tutorial bikin kopi. Nah, buat tuh yang belum bisa bikin kopi, sini gua ajarin. Yang pertama lo harus punya kopinya. Oke, okay? dan kedua gulanya. Enggak usah kebanyakan ngemil, langsung aja kita takar gulanya. Nah, sama kopinya nih, Betar keras. Uh, nah udah. Sat cet enggak usah pakai lama, langsung kita takar gulanya. Sama kopinya lanjut kita masak airnya usah nunggu lama langsung mateng deh nah habis itu kita langsung tuang ke gelas dituang lagi ke gelas jujur gue masih basa basi jadi gue aduk karena durasinya kelemahan jadi langsung cobain deh selamat mencoba ya